Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers serta Lesti love Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bawamin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Sidelin Label ya Yang mana mengunggah foto cantik Bunda Lesti dan ini hasilnya nih foto shoot saat Bunda Lesti pemotretan Bersama Abang L ya Masya Allah Pokoknya bangga sekali dengan penampilan Bunda Lesti Kejora terlihat sangat cantik Dan elegan Ini rekomendasi nih buat semuanya dari Bunda Lesti Kejora Cara berpakaian yang sangat luar biasa Mudah-mudahan ya selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Bunda Lesti Kejora The Best Wow. Berikutnya para sahabat disimek juga Ini adalah momen spesial ya Aduh berpelukan tuh siang-siang gini Melihat kebahagiaan dari Lesnar Sungguh bahagia sekali warga Konoha Selalu menyaksikan kemesraan, kekiutan, keromantisan dari seorang Lesti dan Rizky Bilar Doakan yang terbaik ya untuk Leslar Semoga rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya para sahabat kita lihat diunggah Star Voting Team Ini menginfokan channel Leslar Entertainment Alhamdulillah Semakin naik untuk subscribernya Perlahan tapi pasti, persahabat ya. Leslar Entertainment, semoga semakin sukses, semakin jaya, dan semoga semakin di puncak. Amin. Masya Allah banget ya, kita sebagai fans sejati harus selalu mendukung, mensupport. Karya-karya terbaik idola kita yang belum mampir ke channel youtube Leslar Entertainment Yuk sama-sama kita streaming terus vlog-vlog terbaru dan vlog-vlog lamanya Leslar Entertainment Semangat nonton semua vlog dari Rizky Bilar Youtube Leslar Entertainment Kita wajib support yang terbaik Kemudian disimak juga nih persahabat Ini ada info dari abang underscore L ya mengenai Kavel Media of the Year 2022, Alhamdulillah Bunda Lesti dan Bapak Bilar masih berada di puncak dengan perolehan voting 16.649 sama dengan 38% persahabat ya. Masih di atas pasangan Torik dan Fuji. Yuk Persahabat. Jangan kendor semangat terus mendukung idola kesayangan kita Semoga dukungan semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Dan kita lihat juga di kalimat komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari putri.tunggal.tea.39 mengatakan, ini sudah dikejar ya katanya tuh. Kita lihat jawaban dari Abang L. Jauh, Alhamdulillah, prasahabat ya. Yuk sama-sama gasken terus. Kita jauhkan poin voting dari Lesti dan Rizky Bilar, prasahabat ya. Karena di bawahnya masih menyusul pasangan Torik dan Fuji. Mudah-mudahan Leslar selalu mendapatkan predikat menjadi couple media of the years 2022. Selanjutnya, disimak juga para di unggahan IGS-nya Bimoal Mengunggah sebuah postingan saat Bunda Lesti Bapak Bilar staycation Bareng Baby Guzel, Ali, Syakib, dan Marjin Wow, makin gak sabar yang menyaksikan vlog tersebut? Jangan sampai lupa para sahabat, ya, ini masih proses editing Akan di-up di channel YouTube-nya Marjin Kita sih makin gak sabar banget ya lihat kebersamaan Baby Guzel dan Baby L Apalagi hari ini tanggal 26 Tepat di hari ulang bulannya Abang Fatih Wow, keseruan Bunda Lesti juga nih Dengan margin main perang-perangan ya Aduh, makin so sweet banget ya Antara kedua keluarga Semoga selalu bahagia silaturahmi tetap terjaga dengan baik Kemudian, persahabat ini ada info dari AMI Awards, Anugerah Music Indonesia Menginfokan soal acara AMI Awards Acara AMI Awards persahabat yang akan digelar beberapa bulan lagi nih persahabat ya Sebelumnya kita simak di kalimat caption yang dituliskan Kalimat yang paling ditunggu-tunggu setiap malam AMI Awards setiap tahunnya Dan penghargaan anugerah musik Indonesia diberikan kepada titik-titik. Well, sabar katanya tuh. Masih beberapa bulan lagi acara penghargaannya. Sekarang masih tahap pendaftaran lagu secara online. Yang masih ditunggu hingga 9 Juli 2022. Doakan yang terbaik ya, semoga Lesti Kejora masuk nominasi dan bisa mendapatkan kembali piala penghargaan. Bismillah, Lesti Kejora tuh di kalimat komentar, Masya Allah banget ya, dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya.